So, ada dua orang Ghost Hunter bernama Dale and David. Mereka cerita kalau dulu pas mereka masih kecil, mereka tuh pernah lewat di satu jalan yang menurut mereka itu creepy banget. Nah, di salah satu videonya, mereka tuh punya ide buat nyobain balik lagi ke jalan waktu mereka masih kecil itu. Sekaligus juga buat menebus rasa penasaran mereka. Tapi, pas sampai situ, mereka justru ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Perhatiin baik-baik waste up all, uh, all the battery already. The cameras the battery's getting yeah. the that? Dale. What the f***? You to I Dale, to What, What, are, we What are we supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here. Oh, s***. That just walked in the woods. my <laughs> where where's the headlamp at the headlamp should be right there like he didn't like he stopped did you turn off the light can you see in there no i can't see i'm zoomed in i can't really see zoom in don't zoom in don't zoom in there ain't no help ain't no help what the David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to here. What you gonna? What the f are you doing? The content play. What the f are you talking about? The content play. David, what the hell are you doing? Hello? I already tried that. He don't want none. I'm trying to you Okay, okay, come on. This is some dumb. This ain't even what we're supposed to be here for, dude. I couldn't hear or see anything out there. It's so pitch black. Damn. Awalnya, mereka tadi ngeliat ada seseorang yang bawa senter di kejauhan. Mereka langsung ngerasa aneh, karena ngapain ada orang jalan malam-malam di situ sendirian. Dan pasti si David nyoba buat keluar dari mobil supaya bisa ngeliat ke arah orang itu lebih jelas, Doi justru malah bilang kalau di luar situ, Doi nggak bisa ngelihat apa-apa karena gelap banget. Tapi nggak lama kemudian, pas David masuk lagi ke dalam mobil dan mereka udah mau cabut, tiba-tiba ada sebuah tangan yang nempel ke jendela kaca mobil mereka. Otomatis mereka berdua langsung kaget dan ketakutan dan buru-buru buat cabut keluar dari situ Setelah mereka pulang dan edit video ini, mereka tuh masih nggak ngerti orang yang tadi itu siapa Apakah tangan yang nempel di kaca jendela mobil mereka itu adalah tangan orang yang sama yang mereka lihat di awal video tadi Dan kalau kita ngelihat dari ekspresi mereka sih kayaknya ini videonya legit banget ya Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut lo Boys. So ada seorang cowok dari Meksiko yang hobi banget goes Hampir tiap pagi Doi itu selalu sepedaan dan rutenya itu kayak ngelewatin pinggiran hutan gitu guys Nah suatu hari Doi itu iseng aja gitu buat ngevideoin tripnya hari itu Setelah sepedaan dan nyampe di rumah Doi cek rekaman videonya tadi selama Doi sepedaan Setelah Doi selesai dan Doi pulang ke rumah Doi cek rekaman video selama Doi sepedaan tadi Dan Doi shock banget karena tanpa doi sadarin, ada sosok lain yang ikut terekam di videonya. Perhatiin baik-baik. Gue nggak tahu lu notice atau enggak ya, tapi kalau lu lihat ke atas pohon di bagian akhir video, di situ ada sesosok makhluk yang berdiri di atas pohon. Kalau gue zoom dan gue amatin sih, bentuknya tuh mirip banget kayak orang normal ya. Tapi pakaiannya itu aneh banget sih menurut gue. Nah, karena cowok ini tuh masih nggak percaya sama apa yang terekam di videonya kemarin, akhirnya besok paginya pas doi gue lagi, doi nyobain buat berhenti di pohon yang sama dan ngevideoin lebih dekat. Tidak impossible. Menurut cowok ini, bakalan sulit banget buat naik ke pohon itu. Dan hampir mustahil kalau nggak pakai alat bantu. Selain itu juga, di atas pohon itu sama sekali nggak ada apa-apa. Jadi aneh banget kalau misalkan orang naik ke situ tanpa tujuan yang jelas. Setelah cowok ini post video yang tadi ke akun sosmed pribadinya, banyak yang bilang kalau bisa jadi, sosok yang tadi itu adalah duende. Makhluk urban legend dengan ukuran tubuh yang kecil yang dipercaya tinggal di hutan-hutan dan gua di Amerika Latin. Danim. Ada seorang supir truk bernama Danny dari Oregon, Amerika Serikat. Suatu hari, doi itu ngalamin sebuah kejadian yang aneh banget. Nah, suatu malam pas doi sedang dalam perjalanan, doi itu ngerasa ngantuk banget. Jadi, doi putusin buat berhenti sebentar di sebuah rest area supaya doi bisa rebahan. Tapi pas Doi udah mau merem dan rebahan, mendadak Doi itu ngedengar ada suara-suara yang aneh banget dari dalam hutan di dekat rest area itu. Sekarang gue pengen lo semua buat dengerin video yang ini baik-baik. What the hell is it? What the absolute is it? I'm starting to regret that I stopped at this restaurant <laughs> kalau lu dengerin baik-baik di tengah-tengah video tadi ada suara yang mirip kayak suara hewan dari dalam hutan itu yang kenceng banget. Dan abis kedenger suara itu, Deni ngerasa nggak nyaman. Akhirnya Doi putusin buat pindah ke rest area yang berikutnya buat istirahat. Emby eh, aja ya, Deni ini bukan konten kreator dan Doi bekerja full time sebagai supir truk. Jadi Doi post video ini di akun sosmed pribadinya. Dan tiba-tiba viral gitu aja dan sama sekali nggak direncanakan. Sebelumnya, Doi juga sama sekali nggak pernah nge-post konten apapun yang berhubungan dengan paranormal dan sejenisnya. So, ini nih yang bikin video Doi itu legit dan lebih bisa dipercaya. Pas gue bacain komen-komennya, banyak yang percaya kalau bisa jadi suara yang tadi itu adalah suara Bigfoot. Tapi gimana nih, menurut lo? Lumpang So video yang berikutnya ini aneh banget. So video ini direkam oleh seorang cowok yang lagi jalan-jalan di Clumber Park, Workshop, Inggris. Malam itu Doi emang jalan-jalan sendirian buat refreshing. Terus Doi iseng mau ngevideoin suasana taman itu buat diupload ke storynya. Tapi pas Doi ngeluarin handphone dan mau ngerekam, Doi tuh nggak sengaja ngepencet tombol recordnya. Jadi kerekamlah sebuah video yang nggak disengaja. Otomatis videonya itu pendek banget durasinya. Nah abis itu Doi nggak hapus video yang tadi dan langsung rekam video baru lagi. Tapi pas Doi pulang dan sampai ke rumah, Doi liat-liat lagi video di galeri handphone-nya. Doi shock banget karena ada sesuatu yang ikut terekam di videonya yang sama sekali Doi nggak sadari malam itu. Karena durasi videonya ini cuma tiga detik aja, gue pengen lu semua buat perhatiin video yang ini baik-baik. Videonya pendek banget, emang cukup sulit buat ngeliat video yang tadi. Tapi kalau gue slow-mo videonya, lo bisa liat dengan sangat jelas kalau di tengah-tengah video tadi, ada sesosok bayangan berwarna putih yang melintas cepet banget di depan cowok ini. Dan jaraknya itu nggak jauh ya. Setelah video ini doi posting dan viral, banyak komen-komen yang bilang ah itu cuman asap atau kabut doang kali. Tapi cowok ini bilang kalau malam itu doi sama sekali nggak ngeliat ada asap ataupun kabut di taman itu. Selain itu, coba deh lu perhatiin baik-baik. Siluet bayangan berwarna putih yang tadi itu posenya mirip banget kayak orang yang sedang lari. Iya gak sih? So, menurut gue bakalan kebetulan banget ya kalau misalkan yang tadi itu cuman asap atau kabut. Tapi gimana nih menurut lo? So, video yang berikutnya ini creepy banget menurut gua So, ada sebuah keluarga yang lagi liburan di hutan Wisman, setahun Amerika Serikat. Keluarga itu ada ayah, ibu, dan beberapa anaknya. Mereka datang ke situ rame-rame. Nah, ada salah satu anak dari keluarga ini yang nyobain buat nge ala-ala YouTuber gitu, guys. Awalnya mereka ngevlog di situ dan sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Sampai mereka pulang dan lihat lagi rekaman videonya, di momen itu mereka baru sadar kalau ada sesuatu yang ikut terekam di belakang mereka yang sama sekali gak mereka sadarin ...pas mereka ada di hutan itu. Perhatiin baik-baik. Gue yakin 99% diantara lo semua yang nonton video yang tadi itu nggak sadar... ...penampakannya tuh yang mana sih bang? Anehnya tuh dimana, iya kan? Karena emang sosoknya itu cukup jauh dan pencahayaannya itu gelap banget. Tapi kalau lu perhatiin baik-baik di tengah video, di belakang bocah cowok ini disitu ada sebuah bayangan berwarna hitam yang kayak buru-buru ngumpet pas kerekam sama kamera bocah ini. Selain itu, seolah sosok yang tadi itu kayak sadar ya kalau Do itu kerekam di video. Tapi anehnya ngilangnya itu cepet banget. Dan Do itu kayak masuk ke dalam tanah guys. Lu bisa lihat ya, Batang-batang kayu yang ada di belakangnya aja itu masih kelihatan cukup jelas, tapi sosok yang tadi itu warnanya cuma hitam doang. Lagian, kalau misalkan nih yang tadi itu cuma orang doang, ngapain doi ada di tengah-tengah batang pohon kayak gitu? Padahal kelihatan ya, di video yang tadi itu kalau akses ke situ itu nggak mudah. Ngapain juga doi itu kayak ngintip-ngintip ke arah keluarga ini? Gelagatnya itu aneh banget. Gue sih ngerasa kayaknya yang tadi itu bukan orang ya, tapi gimana nebut lo?